Wiro Sableng, pembela kebenaran, pembasmi kejahatan, inilah dia Wiro Sableng. Sikapnya lucu, tingkahnya aneh, bercis orang yang kurang hitam dan tersedar. Dia selengean, tapi cinta dan melayu Wiro Sableng, disukai banyak orang. Wiro Sableng, dasar Sableng, gurunya gendeng, muridnya Sableng. Itu nama aslinya, saya dari ibu, bernama Suci Dengan ayahnya bernama Raden, Rana Walang Dan dibesarkan oleh seorang guru Bernama Sinto Wendi, alias Eyang Sinto Gendeng Atau Sinto, Sinto Gila Wiro Sableng, mewariskan sebuah senjata sakti Berupa kapak, bermata dua, berhulu satu, berkepala naga Kapak naga gini dua, satu dua namanya Senjata pamungkasnya Wiro Sableng Yang hebat, yang siap membasmi orang-orang